Kepoin Lesti, para sahabat ya Sore hari ini jam 5 di video.com Kita dukung, kita support terus Untuk karya dari idola Kesayangan kita Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Ariel, situ tertuliskan Bismillah, eh Lesti Lovers Tahu gak sih pepatah tuntutlah Ilmu hingga ke negeri Cina, pepatah itu Punya makna tersendiri Bagi perjalanan berhijab dedek loh Dedek harus terus belajar Mengenakan hijab nih bukan semata-mata Karena pandangan orang ya, melainkan karena pelajaran-pelajaran hidup yang menyentuh hati dede untuk berhijab, dede akan sharing gimana pengalaman dede dalam berhijab di poles kepoin les di hari ini saksikan hanya di video. Tuh persahabat ya caption info yang langsung diberikan oleh bang Aril untuk kita semua para fans. keunggah berikutnya kita lihat juga persahabat ya dengan spesial dari bang Bensi Kumbang nih persahabat ya 36 menit yang lalu bang Ben mengunggah sebuah postingan Arti ini, sahabat, ya, memposting sebuah video pendek dari Om Izharni luar biasa sebuah kalimat. caption dituliskan: "Perdebatan sengit antara Pak Izhar Wilendra dan Pak Bensi Kumbang di siang hari ini. Gue nggak kuat lihat cahaya di jarinya, Bapak." It is Harwielendra, wow, <gifat> luar biasa persahabat ya. Mudah-mudahan tentunya keluarga Rizky Billar selalu diberikan kesehatan dan selalu memberikan kejutan hingga kabar baik soal pernikahan idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya kita lihat di sini ada unggahan terbaru dari Dede LST. Di akun pribadinya. Dede Asti mengunggah sebuah postingan foto yang sangat cantik, persahabat ya. Yang sedang promoni luar biasa kecantikan dari sang calon manten selalu membuat kita fans terpesona dan terpana melihat kecantikan dari dedek lesti persahabatnya. Wow luar biasa. Mudah-mudahan kesehatan selalu diberikan kepada idola kita ini persahabatnya. Doakan yang terbaik untuk lesti dan rizky bilar. Kita lihat di sini banyak sekali komentar yang sangat positif. Dari para fans yakni dari akun lesti bilarti mengatakan Assalamualaikum bidadari dari syurga Wow luar biasa sahabat, ya Selanjutnya komentar dari akun leslar underscore saburoteing mengatakan Hey gadis manis yang teramat manis Luar biasa dukungan, doa hingga support selalu diberikan kepada Lesti, para sahabat, ya, tak kalah tentunya komentar diberikan dari Kak Faharid. Nufa Macetari mengatakan, "Happy selalu, dedekku sayang." Luar biasa, para sahabat, ya, ini selalu setia banget mendukung, mendoakan terbaik untuk dedek nih. Luar biasa, kita tentunya harus selalu kompak dan solid juga mengidolakan, mendukung, dan mendoakan yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar. Dan konggas selanjutnya Persahabat kita lihat di sini ada kabar terbaru soal Rizky Bilar Persahabat ya. yang mana Bang Bilar hari ini sedang di lokasi syuting dan lanjut untuk syuting Persahabat ya. Ini tentunya kita mendapatkan info dari Bang Aril. Bismillah semoga lancar selalu. Amin. Luar biasa Persahabat ya. Doakan yang terbaik mudah-mudahan Abang Bilar selalu diberikan kelancaran kesehatan untuk hari ini. Amin. Ya rabbal alamin. Polsinger sebut juga telah di kembali oleh akun L underscore Ada kalimat caption yang dituliskan Kira-kira lagi liatin siapa sambil ngomong ya guys Kasian adalah gue tak sendiri melulu semangat syutingnya ya sayang Walaupun lagi syuting tapi sempatin waktunya like foto bin ya sayang Mantap cute gak itu guys Wow Luar biasa sahabat ya, sekarang rajin banget like postingan bininya Walau itu hanya iklan asyik, luar biasa Tentunya dukungan, saling support, saling pengertian Satu sama lain membuat kita semakin bangga kepada mereka Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Dilar Kita lihat persahabat ya, selanjutnya ada sebuah unggahan spesial banget dari Pak Yonatan Yang mana mengunggah sebuah postingan foto kue Ada sebuah tulisan Happy birthday, you Yu, all the best, and Wow, persahabat ya luar biasa, thank you, Rizky Bilar, Lesti Kejora Tentunya sudah ada nama berdua persahabat ya yang sudah menyatu, Lesti dan Rizky Bilar Sudah nggak bisa dipisahkan lagi, dukung terus, doakan yang terbaik, mudah-mudahan lancar semuanya Dan tentunya kita selalu mendapatkan kebahagiaan kita masih menunggu kejutan selanjutnya para sahabat, mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan kabar baik selanjutnya. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana agama kalian para sahabat mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.